Sementara itu, suasana seluruh wilayah perang di seberangsur-angsur menjadi panas setelah arus waktu. Berbagai rumor tersebar di seluruh wilayah, meskipun demikian. Terlepas dari bagaimana berita itu menyebar, mereka paling berpusat pada topik utama. treasury barang ilahi kuno, ketika ada yang menyebutkan empat kata ini, kerakusan yang kaya pasti akan melonjak dari dalam mata mereka. Siapapun yang telah hidup selama periode waktu di wilayah Perang Bis jelas menyadari betapa gilanya wilayah Perang Bis ini, setiap tiga tahun. Hampir setiap faksi akan berhenti bertarung selama periode waktu ini. Setelah itu, mereka akan memalingkan mata panas mereka menuju treasury item divine kuno. Objek ilahi, bagi banyak orang, dua kata sederhana ini adalah sinonim untuk dunia yang kuat. Bahkan, objek ilahi yang paling biasa memiliki kekuatan yang sebanding dengan harta jiwa surgawi. Jika seseorang benar-benar beruntung dan mendapatkan objek ilahi kuno yang diberi peringkat pada peringkat objek ilahi kuno, itu akan menyebabkan banyak orang menjadi iri segera. Meskipun seseorang akan membutuhkan kekuatan tablet Divine kuno untuk mendapatkan objek Divine dalam Treasury Item Divine, sepertinya ada sejumlah besar harta di dalamnya. Beberapa orang mungkin bisa mendapatkan objek ilahi setiap kali treasury dibuka. Tetapi akan ada banyak treasures jiwa kuat yang mengalir keluar dari treasury item divine kuno juga. Bahkan, sepertinya treasury item divine kuno tidak memberlakukan batasan pada jumlah treasures jiwa di tingkat ini. Karenanya, setiap orang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Selama seseorang bisa mendapatkan soul treasure, perjalanan seseorang tidak akan sia-sia. Ini juga alasan mengapa pembukaan Treasury Item Divine Kuno menjadi acara termegah di wilayah perang bis setiap tiga tahun. Dalam persiapan untuk mendapatkan treasure jiwa yang kuat dari dalam Treasury Item Divine Kuno, banyak faksi menggosok tangan mereka dan bersiap untuk pertarungan besar. Gunung Petir yang dalam, pasukan hitam berdiri tertib di depan aula besar. Aura mengerikan menyebar dan menutupi seluruh tempat. Delapan jenderal dari Deep Lightning Armor sepenuhnya lapis baja saat mereka berdiri di depan pasukan keras ini. Aura mereka menakutkan. One Flame Commander, kami telah menyelesaikan persiapan kami. Kami bisa pergi atas perintah kamu. Petik 2, Centong melihat ke arah panggung batu yang menjulang di depan. Ada menara logam seperti sosok di sana. Dia berdiri dengan bangga ketika aura dahsyat yang mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya dalam gelombang seperti mode. Matahari mau Little Flame menyapu Tiger Devouring Army, yang memiliki aura ganas dan menakutkan, sebelum ekspresi puas muncul di matanya. Segera, dia mengangguk pelan, suara rendah dan dalam menyebar. Moho, Jia, kalian berdua akan menjaga di Lightning Mountain. Semua orang termasuk Tiger Devouring Army akan mengikutiku ke pegunungan Divine Item. Petik 2, iya nih, dua Moho di bawah merespons dengan suara yang dalam. Tuan Iblis Komandan, kapan kita akan pergi? Chen Tong bertanya, suatu kali kakak laki-laki keluar dari kultivasinya yang terpencil. Api kecil berbalik, matanya melihat ke arah ruang pelatihan di Deep Lightning Mountain. Lindung telah berlatih dengan pahit dalam retret dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda muncul bahkan sampai sekarang. Chen Tong dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Segera, mereka berhenti berbicara. Seluruh area di depan aula sekali lagi menjadi sangat sunyi. Hanya keganasan tebal yang bertahan di langit. Penantian ini berlanjut selama beberapa jam. Ketika matahari di langit menjadi sangat panas, semua orang tiba-tiba merasakan gelombang tak terduga yang mengejutkan menyebar dari aula yang jauh. Riak itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi dipenuhi dengan kekuatan tekanan yang menakutkan. Mengaung. Riak menyebar ketika raungan naga yang menggetarkan tiba-tiba dipancarkan dari aula besar Sinar cahaya terbentuk dari energi mental Tiba-tiba naik dari dalam aula Sinar cahaya secara bertahap menghilang Sesosok kurus berjalan melewati langit Tidak ada sedikitpun riak Iwan Power di sekitarnya Sebaliknya, itu dipenuhi dengan energi mental yang agung Energi mental tampaknya telah berubah menjadi guntur yang terus bergemuruh ketika langkah kakinya mendarat. Centong dan yang lainnya mengenakan tatapan kaget ketika mereka melihat pemuda itu yang muncul di udara di atas aula ini dalam sekejap. Pikiran mereka merasa sedikit tersesat ketika mereka melihat mata hitamnya yang pekat. Mereka tampak seperti lubang hitam, yang menyebabkan jiwa seseorang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Energi mental yang mengejutkan grup centong dengan cepat pulih. Hati mereka terkejut. Mereka semua dengan cepat menundukkan kepala. Kekuatan energi mental Lindung telah benar-benar mencapai tahap di mana itu benar-benar dapat mempengaruhi pikiran mereka. Lindung menatap pasukan besar yang menunggu di bawah, sebelum dia tersenyum samar. Energi mental agung yang melayang di sekitarnya perlahan-lahan ditarik. Jarinya kemudian menyentuh mata hitam. Tampaknya ada riak unik yang berkedip di matanya. Sepertinya pelatihan pahit selama periode waktu ini juga memungkinkannya untuk menuai beberapa manfaat dalam hal penyelidikan energi mentalnya. Ayo bergerak, Lindong melambaikan tangannya, tanpa basa-basi lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi gumpalan asap hijau yang melayang ke kejauhan. Pergi, Little Flame mengeluarkan teriakan rendah dan dingin setelah melihat ini. Dia menginjak kakinya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam yang mengikuti di belakang lindung dengan kecepatan seperti kilat. Swoosh, Swoosh, Swoosh, Centong dan Tiger Devouring Army juga naik ke langit sebelum meledak ke depan. Suara udara yang terbelah terdengar di langit, memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Pegunungan Divine Item Mountain terletak di tengah daerah Perang Bis. Tempat ini dapat dianggap sebagai satu-satunya tempat di wilayah Perang bis yang tidak didominasi oleh faksi manapun. Itu bukan karena kurangnya sumber daya, sebaliknya itu karena tempat ini terlalu menggoda. Akibatnya, tidak ada faksi yang cukup berani untuk menempati tempat ini untuk dirinya sendiri. Bahkan, faksi kuat dari tiga komandan iblis besar di wilayah Perang bis tidak terkecuali. Pasangan mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menatap tempat ini. Setiap individu atau faksi kuat yang bermaksud menggunakan berbagai cara untuk menduduki tempat ini akan menjadi musuh bersama seluruh wilayah perang buas tanpa kecuali. Biasanya, pegunungan item ilahi ini cukup sepi. Namun, dalam beberapa hari singkat, tempat ini telah menjadi tempat paling ramai di seluruh wilayah perang bis. Tidak hanya berbagai pasukan besar dari faksi besar daerah perang bis datang bergegas. Tetapi bahkan faksi di luar daerah perang bis juga telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai tempat ini karena reputasi treasury item divine kuno. Saat ini, seluruh pegunungan penuh sesak dengan orang-orang. Suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di langit. Banyak orang bergegas dari kejauhan seperti belalang. Setelah itu, mereka mendarat di pegunungan ini. Crashery Item Divine akhirnya terbuka lagi. Aku ingin tahu apakah ada objek ilahi yang kuat akan muncul kali ini. The Nine Sky Heavy Mountain dari sebelumnya berada di peringkat 30 detik pada peringkat Item Divine kuno. Heh, pemandangan saat itu benar-benar hidup. Tak terhitung jumlah orang yang tewas dalam upaya untuk memperjuangkan harta itu. Akhirnya, harta itu mendarat di tangan Komandan Iblis Naga Langit. Terlepas dari bagaimana pertarungan berlangsung, barang-barang ini hanya akan jatuh ke tangan faksi Komandan Iblis itu. Fraksi lain mana yang berani melakukan intervensi? Petik 2, itu mungkin tidak benar, ketika saatnya tiba, semua orang akan kehilangan akal karena kegembiraan melihat objek ilahi. Siapa yang peduli dengan golongan mana, dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama? Kemungkinan bahkan Komandan Iblis Besar tidak akan berani menghadapi kemarahan semua orang. Petik 2, petik 2, petik 2, berbagai suara bergema di pegunungan yang sangat luas ini. Suara mendengung ini dapat didengar dengan jelas bahkan dari jarak jauh. Desir, tiba-tiba, sekelompok besar angin yang berhembus datang dari cakrawala di tengah semua kebisingan. Sepasang mata yang tak terhitung melirik, mereka bisa melihat keganasan mengerikan menyapu. Keganasan ini seperti semburan hitam yang berguling dengan aura gelap yang menakutkan. Itu adalah Tentara Devouring Tiger di Lightning Mountain. Ya, Deep Lightning Mountain memang telah datang. Ada desas-desus bahwa Panglima Iblis Gunung Petir Gunung saat ini dulunya adalah Jenderal Ganas Nomor Satu, Jenderal Api. Deep Lightning Mountain bahkan telah berselisih dengan Blood Dragon Hall beberapa waktu yang lalu. Mereka benar-benar berani. The Heaven Dragon Demon Commander pasti akan muncul hari ini. Ki, pada saat itu, kita pasti akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2, dia memang sedikit sombong. Saat itu, bahkan Su tidak berani untuk tidak menghormati Panglima Iblis Naga Langit. Namun, Komandan Iblis baru ini sudah berani melakukannya sebelum dia bahkan sepenuhnya berkembang. Betapa cerobohnya. Petik 2. Percakapan pribadi menyebar ke seluruh gunung. Toren hitam juga bersiul dari agak jauh. Akhirnya, secara langsung mendarat di gunung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat jelas menjadi jauh lebih tenang setelah kedatangan kelompok dari Deep Lightning Mountain. Berbagai tatapan ingin tahu ditembakkan. Jelas, pertarungan antara Deep Lightning Mountain dan Blood Dragon Hall telah menyebabkan banyak orang tertarik pada Demon Commander baru dari Deep Lightning Mountain. Lindong benar-benar mengabaikan tatapan mereka. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah bagian terdalam dari pegunungan. Dia bisa mendeteksi riak yang sangat samar dari tempat itu. Fluktuasi ini sedikit mirip dengan batu leluhur di tubuhnya. Ini benar-benar peristiwa besar. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Sebuah kejutan melintas di wajahnya. Aura megah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Sikap agung itu cukup spektakuler. Little Flame mengangguk. Matahari mau merahnya menyapu sekelilingnya. Beberapa penonton yang menatapnya dengan cepat berbalik. Reputasi jenderal tingkat atas yang ganas dari Deep Lightning Mountain cukup terkenal di wilayah perang bis. Semua orang jelas menyadari betapa brutalnya orang ini. Ayo istirahat, kata Lindong. Alisnya terangkat sedikit setelah suaranya terdengar. Memutar kepalanya. Dia melihat ke arah langit utara. Cahaya darah mengerikan tiba-tiba melanda. Pada saat yang sama. Aura yang sangat bertekanan melonjak di seluruh pegunungan Divine Item dari semua arah. Aura ini secara langsung menyebabkan percakapan di seluruh gunung berhenti. Segera setelah itu, beberapa mata yang sombong dilemparkan ke arah gunung, di mana kelompok dari Deep Lightning Mountain berada. Itu, Lin Dong merasakan sesuatu. Dia menyilangkan 10 jarinya yang panjang dan melirik wajah centong di sampingnya, yang telah menjadi jauh lebih tegang. Senyum tipis muncul. Apakah Blood Dragon Hall akan tiba? Kelompok centong perlahan mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kehati-hatian. Komandan Iblis Naga Langit ya? Lindung mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah dari mana aura menekan berasal. Mata hitam yang awalnya gelap itu tampaknya telah menjadi lebih dalam. Apakah tubuhnya yang sebenarnya akan tiba? Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya? Bab 1082, takut untuk bergerak karena potensi kerugian. Cahaya darah menyapu dari cakrawala saat aura yang sangat kuat datang menyapu. Aura yang menekan itu menyebabkan ekspresi tak terhitung ahli di pegunungan berubah secara drastis. Kekuatan ahli panggung samsara sebenarnya menakutkan ini. Lindung mengangkat kepalanya, matanya menatap langit, yang dipenuhi dengan cahaya berdarah. Segera, dia sedikit mengernyit. Berdiri di belakangnya, flem kecil memiliki kilatan menakutkan melintas di matanya. Sepertinya ada auman harimau yang rendah dan dalam menyebar dari menara logamnya seperti tubuh. Kelompok centong dan Tiger Devouring Army segera bersiaga, karena mereka bersiap untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Lampu darah merah terang menjadi lebih padat. Setelah itu, semua orang melihat masa hitam manusia bergegas. Itu adalah pasukan merah darah. Tepat di depan pasukan ini, ada dua sosok berjalan di udara. Mereka adalah wajah yang dikenalnya. Mereka berdua adalah dua komandan dari Blood Dragon Hall yang bertarung dengan Lindong sebulan lalu. Ada empat ular sanca merah darah besar di tengah-tengah pasukan merah darah. Ular-ular besar terjerat di sekitar satu sama lain saat mereka membawa tahta merah darah besar. Sesosok duduk sambil bersandar di tahta. Ada aura menindas merembes keluar dari tubuhnya dan membungkus langit. Salah satu dari tiga komandan iblis besar wilayah perang binatang. Komandan iblis naga langit. Udara di langit di atas divine item mountain Range tampaknya telah memadat. Meskipun ada delapan komandan iblis di wilayah perang bis, semua orang tahu bahwa penguasa sejati adalah tiga komandan iblis besar ini. Kekuatan luar biasa dari seorang ahli panggung samsara sedemikian rupa sehingga semua ahli di bawah tingkat ini akan merasa benar-benar rendah. Tentara merah darah akhirnya berhenti dengan lambat di langit. Setelah itu, banyak pasang mata ganas terlempar ke bawah. Mereka melihat ke arah gunung yang diduduki oleh Deep Lightning Mountain dari kejauhan. Duduk di singgah sana berwarna darahnya. Mata sosok itu berbalik ke bawah. Tampaknya ada senyum main-main di wajahnya saat dia berkata, kita bertemu lagi. Lin Dong memiliki ekspresi tenang. Ini bukan kebetulan, dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok di atas tahta. Heaven Dragon Demon Commander saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Yuan power yang besar dan perkasa berada di sekitar tubuhnya seperti lautan. Kekuatan Yuan dipenuhi dengan life and death key. Keduanya adalah jenis energi yang sangat berbeda. Namun, mereka secara sempurna bergabung bersama pada saat ini. Penggabungan antara hidup dan mati membentuk siklus kelahiran kembali. Seorang ahli tahap kehidupan yang mendalam telah melonjak life dalam tubuh seseorang. Selanjutnya, life menjadi sangat kaya sehingga berubah menjadi deat Dua jenis kekuatan yang berbeda. Satu akan memperkuat tubuh seseorang. Sementara yang lain memiliki kekuatan membunuh yang mematikan. Hanya dengan penggabungan sempurna dari kedua jenis energi ini, seseorang dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ini juga mengapa seorang ahli tahap samsara dapat melihat ke bawah pada ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Setiap energi sendirian memiliki kesulitan berurusan dengan lawan, yang telah menggabungkan life dan deatki. Ini adalah perbedaan yang sebenarnya. Kecuali jika seseorang memiliki beberapa teknik unik, sangat sulit untuk menembus celah ini. Apakah kamu menyesali keputusan kamu untuk bertindak begitu sombong saat itu? Sekarang setelah kamu melihat tubuh aku yang sebenarnya. Panglima Iblis Naga Langit mengejek ketika dia melihat duo Lindong. Matanya memiliki ekspresi seperti kucing bermain dengan mouse. Mata di seberang gunung memandang ke arah kelompok dari Deep Lightning Mountain. Mereka sadar bahwa banyak orang di sini hanya setelah pertunjukan yang bagus. Deep Lightning Mountain akhirnya akan membayar harga untuk kecerobohan dan kesombongan mereka dari sebulan yang lalu. Lindong menghadapi mata Komandan Iblis Naga Langit. Senyum terungkap di atasnya ketika dia dengan lembut berkata, bahkan jika kita kembali ke masa lalu, kata-kata yang aku katakan tidak akan berubah. Senyum di wajah Heaven Dragon Demon Commander di langit perlahan menghilang. Dia berdiri. Jubah merah berkibar di belakangnya. Muncul seperti sepasang sayap berdarah. Hasrat dingin dan membunuh yang membekas muncul di matanya. Kamu benar-benar berani bertindak tegar bahkan pada saat yang genting ini. Swoosh. Setelah mendeteksi keinginan membunuh di mata panglima iblis naga langit. Pasukan penyelundupan harimau mirip dengan harimau ganas yang terpancing. Ketika mereka tiba-tiba mengalihkan mata merah mereka ke arah yang sebelumnya. Tidak ada sedikitpun rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, hanya binatang buas seperti keganasan haus darah hadir. Komandan Iblis Naga Langit, aku takut gigimu tidak cukup keras untuk memecahkan gunung petir jauhku. Teriak api kecil dengan dingin. Mata Komandan Iblis Naga Langit suram. Semua orang bisa merasakan riak mengerikan menyapu darinya. Tentara Blood Dragon Hall juga mengungkapkan keganasan di mata mereka. Tidak ada yang mengira bahwa Deep Lightning Mountain masih akan berani menjadi tidak sopan ini bahkan setelah tubuh sebenarnya Panglima Iblis Naga Langit telah tiba. Aku akan memberitahu kalian semua bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk mengancamku dengan kekuatan lemahmu. The Heaven Dragon Demon Commander mengambil langkah maju dan muncul di luar pasukan. Dia mengepalkan tangannya saat bola cahaya merah darah dengan panik berkumpul di tangannya. Energi hitam dan putih berputar dan bergejolak di dalam. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyebar dari itu. Panglima Iblis Naga Langit ini telah menggunakan kekuatan yang secara eksklusif milik ahli panggung samsara untuk serangan pertamanya. Jelas, dia bermaksud membunuh mereka. Kelompok centong memiliki perubahan ekspresi. Mereka bisa mendeteksi riak mengerikan dari gugusan cahaya merah darah di tangan Komandan Naga Langit. Komandan Iblis Naga Langit saat ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan avatar roh Iblis saat itu. Menyesal di neraka, sebuah keganasan melintas di mata Komandan Iblis Naga Langit. Dia menjentikkan jarinya dan bola cahaya merah darah membengkak ke ukuran seribu kaki. Setelah itu, itu berubah menjadi meteorit merah darah di depan banyak pasang mata yang ketakutan saat bersiul melewati langit dan tanpa ampun menabrak gunung. Tempat gunung petir jauh berada. Meteorit merah darah turun dalam sekejap mata. Namun, Sebelum itu bisa menghancurkan seluruh gunung menjadi debu. Bayangan hitam tiba-tiba keluar dari gunung. Selanjutnya, ia bertabrakan dengan bola cahaya merah darah ini, yang berisi kekuatan penghancur yang menakutkan. Bang, suara nyaring bergema di langit. Riak serangan energi menyebar dalam gelombang seperti cara, menyebabkan seluruh pegunungan bergetar. Sepasang mata yang tak terhitung memandang ke arah sumber dari gelombang serangan. Setelah itu, mata mereka tiba-tiba menyusut. Mereka bisa melihat sosok melayang. Serangan mengejutkan dari Komandan Iblis Naga Langit sebenarnya telah diblokir. Siapa ini? Dia sebenarnya bisa menerima serangan dari seorang ahli panggung samsara. Petik 2. Mungkinkah ada ahli tersembunyi di Deep Lightning Mountain? Berdengung seperti suara meletus saat ini. Banyak mata terkejut melihat ke arah langit di atas gunung. Deep Lightning Mountain ini sebenarnya memiliki beberapa teknik yang tersembunyi di lengan bajunya. Apakah itu boneka? Komandan Iblis Naga Langit juga memiliki perubahan ekspresi karena adegan ini. Dia melihat ke arah sosok hitam gelap sebelum murid-muridnya mengeras. Komandan Iblis Naga Langit, Aku katakan sebelumnya bahwa kamu harus siap untuk membayar harga yang mengerikan jika kamu ingin menelan gunung petir jauh aku. Lindong melambaikan lengan bajunya di hadapan Sky Devouring Course di udara perlahan mendarat di sampingnya. Akhirnya, dia menatap Komandan Iblis Naga Langit dan perlahan berkata, Jadi ini adalah alasan dibalik kepercayaan dirimu. Komandan Iblis Naga Langit menatap penuh perhatian ke Devouring Sky Course. Sesaat kemudian, matanya menjadi gelap dan suram saat dia berkomentar. Lindong tidak berkomitmen. Dia berkata, Komandan Iblis Naga Langit, Tujuan kami adalah treasury item divine. Kekuatan aula darah naga kamu mungkin melampaui gunung petir jauhku. Tetapi apakah kamu yakin bahwa kamu akan memiliki kekuatan untuk bersaing untuk benda ilahi dengan dua komandan iblis besar lainnya setelah bertarung dengan kami? Petik dua. Apakah kamu mengancam aku? Komandan iblis naga langit tertawa dingin. Aku hanya menyatakan kebenaran. Lin Dong tersenyum. Matanya memandangi pegunungan ini. Beberapa aura kuat yang hadir membuatnya terkejut. Sepertinya kamu sadar bahwa banyak orang di sini sedang mengincar treasury item Divine kuno. Memulai pertarungan sebelum bendahara terbuka berarti membuang pasukanmu yang berharga di gunung petirku yang dalam. Aku khawatir ini bukan keputusan yang bijak. Apakah aku benar? Tak terhitung jumlah ahli di divine item mountain Range mengeluarkan pujian yang tenang saat mereka melihat lindung. Bocah kecil ini juga cukup cerdas. Dia mengerti bahwa dalam bentrokan, Deep Lightning Mountain pasti tidak akan bisa mengalahkan Blood Dragon Hall. Namun, mereka dapat menggunakan metode seperti itu untuk mengintimidasi Aula Naga darah untuk tidak melakukan apa-apa, karena takut kehilangan sesuatu yang bahkan lebih berharga. Setelah semua, Deep Lightning Mountain membiarkan semua orang, termasuk Komandan Iblis Naga Langit, Tahu bahwa Deep Lightning Mountain mereka bukan softy setelah menunjukkan kekuatan fisik mereka. The Heaven Dragon Demon Commander memiliki ekspresi gelap. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan penampilan tubuhnya yang sebenarnya, dia akan dapat dengan cepat menghancurkan kepercayaan dari Deep Lightning Mountain. Namun, dia tidak berharap Lindung memiliki boneka yang kuat, yang bisa menerima serangan langsung. Dengan cara ini, Efek intimidasi yang dia harapkan untuk dicapai benar-benar hilang. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, dia mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain mewaspadai apa yang telah disebutkan Lindong. Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengamati treasury item di Fine Kuno. Meskipun Blood Dragon Hall mereka dianggap sebagai tiran di daerah ini, pasti akan ada banyak orang yang tidak akan ragu untuk menendang mereka ketika mereka turun. Berbicara secara logis, Seseorang seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan bertarung sebelum seseorang berhasil mendapatkan objek ilahi dalam Treasury Item Divine Kuno. Namun, bukankah itu berarti Blood Dragon Hall-nya tidak punya pilihan selain mundur untuk saat ini? The Heaven Dragon Demon Commander menatap wajah Lindong yang tersenyum, sebelum dia tanpa sadar merasa sedikit pengap di hatinya. Meskipun dia adalah komandan iblis besar di wilayah Perang Bis dan Ahli Panggung Samsara yang kuat. Dia masih menderita di tangan bocah tahap kematian mendalam ini, hanya memikirkan hal ini membuatnya marah. Banyak ahli di dalam Divine Item Mountain Rank terkejut ketika mereka menyaksikan langit. The Heaven Dragon Demon Commander memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat, mulutnya terbuka, dan matanya aneh ketika dia melihat lindung di gunung. Orang ini, dia benar-benar mampu memaksa komandan iblis naga langit sampai sejauh itu. Dia memang cukup tangguh, haha. Komandan Iblis Naga Langit, tampaknya kamu akan membuang wajahmu kali ini. Tawa yang keras tiba-tiba ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh sementara amarah naik dalam hati Komandan Naga Iblis Langit tiba-tiba. Tawa yang keras menyebar. Angin dan kilat berguling, banyak tokoh bergegas maju, ada seorang pria berotot dengan baju besi emas, memegang batang hitam besar. Dia memiliki wajah jelek, tetapi auranya tidak lebih lemah dari Komandan Iblis Naga Langit. Komandan iblis keramas Golden Ape Mountain munculnya pria besar ini menyebabkan beberapa seruan. Semburat sok melintas di mata lindong, orang yang telah tiba tidak lain adalah salah satu dari tiga komandan iblis besar wilayah Perang Binatang, komandan iblis keramas dari Gunung Keramas. Tes Heaven Dragon, jika aku ada di posisimu, aku akan langsung menyerang dan menghabisi mereka. Bagaimanapun. Kamu memperoleh sembilan langit gunung berat sebelumnya. Jangan beritahu aku bahwa kamu berniat bersaing dengan kami lagi. Petik dua. Tawa tajam lainnya disampaikan dari jauh segera setelah pria besar itu muncul. Lindong menoleh dan melihat awan hitam melonjak dari jauh. Akhirnya, dia bisa melihat bahwa awan hitam sebenarnya dibentuk oleh banyak tokoh bersayap. Ada seseorang yang kurus persis di depan awan hitam. Sayap di punggungnya berukuran seribu kaki.